gara-gara meniru kecil penyanyi dangdut Ayu Ting Ting nyaris dilempar kursi oleh Surya Insomnia Rupanya kelakuan Putri Ayah Ozak itu membuat surya insomnia emosi Wendy Jakur juga ada di acara itu melihat tayangan bercanda tapi santai yang diunggah trans 7 official Ayu Ting Ting muncul dengan penuh totalitas Ayu Ting Ting membuat penampilannya mulai dari gaya rambut pakaian hingga cara berjalan kacil semirip mungkin mengenakan kaos hijau yang dipadukan celana hitam ibu satu anak ini mulai memarodikan kegiatan dari sang penjual gorden yang viral di tiktok tersebut ayu pun mulai mempromosikan barang dagangannya kali ini balik lagi bersama dengan kak jil sayang kata ayu ting ting dikutip dari kanal youtube trans 7 official pada Sabtu 10 September 2022 Pastinya di promo Gordon Sayang dan kali ini di samping Kak Jill ada Gordon Sayang Tambahnya sambil menirukan gaya bicara Kak Jill Kendati demikian Parodi yang dilakukan Ayu Ting Ting tersebut berhasil membuat rekan sesama artisnya Surya Insomnia Emosi pasalnya dia tak kuasa lagi melihat mantan istri Angie Baskoro itu berjalan dengan meliuk-liukkan tubuhnya ketika berjalan Bahkan lantaran Surya begitu emosi Ayu Ting Ting hampir dilempar kursi olehnya Gue embat kursi lama-lama nih ribet banget jalan lu Seru Surya Insomnia kesal yang membuat Ayu Ting Ting dan penonton tertawa Akan tetapi ternyata bukan hanya Surya Insomnia yang kesal dengan tingkah Ayu Ting Ting Sang biduan pun mengaku tak kuat harus menirukan gaya Kak Jill Gue nggak kuat, kata Ayu Ting Ting sambil tertawa. Kendati demikian, tingkah Ayu Ting Ting tersebut berhasil membuat para netizen terhibur. Kocak banget ini, haha," kata salah satu netizen. "Kayak ulet keket, haha," komentar netizen lainnya. Surya sampai emosi, sahut netizen lainnya namanya sering muncul di akun media sosial sosoknya tengah viral karena keunikan Kak Jill pengguna aktif tiktok pasti mengenal sosok Kak Jill yang belakangan ini viral dan ramai menjadi perbincangan sosok Kak Jill sendiri mulanya dikenal sebagai penjual gorden namun dirinya cara yang unik setiap berjualan di akun atjil 2 atau gojil gordon ada beberapa hal yang membuat banyak orang tertarik dengan kak Jill. bahkan ia disebut-sebut sebagai sosok kesayangan warga tiktok karena keramahannya hanya itu, kini son tiktok yang dibuat oleh Kak Jil banyak dipakai oleh pengguna karena memiliki lirik yang unik. Lantas, siapa sosok Kak Jil penjual gorden itu? Ternyata, Kak Jil memiliki nama asli Jil sen. Ia memiliki hubungan darah dengan artis Roby sen. Jil Sin juga merupakan seorang pengusaha korden asal Delhi Serdang Lubuk Pakam Sumatera Utara. Saat ini Kak Jil sudah berusia 35 tahun. Ia memiliki wajah yang cantik dengan tubuh ramping dan hidungnya yang sangat mancung. Lalu apa yang membuat Kak Jil berbeda dengan penjual lainnya? Kak Jil diketahui banyak disukai karena cara menjualnya yang unik. Ia tam Pak begitu ramah, bahkan sering menyapa para pengikutnya dengan sebutan Darling. Warganet yang menonton kontennya ikut merasakan energi positif karena mendapat senyuman dan perhatian dari Kak Jill. Tak hanya itu, tajil juga identik dengan make up menor yang selalu ia kenakan saat membuat konten.